halo halo halo halo bosku bosku welcome welcome welcome to be back, ya guys ya Baik lagi bareng mamang cesan si slot channel ya boy seperti biasa kita akan sedikit membagikan trik dan tips gacor bermain sweetbon anjak game gitu kan cuy dengan modal-modal santu ya boy dan untuk yang kepo gitu cuy mamang main mana mamang main disitu slot on tergacor gacor raya ya guys ya di mana lagi kita gitu, cuy kalau bukan di sini ya guys ya. Untuk link pendaftarannya udah memang taruh gitu cuy di link tentang channel ya boy dan di pin komentar ya guys ya. Pokoknya jangan ragu lagi ya boy karena di sini lu mau jadi berapapun pasti dibayar ya boy dan juga sedang banyak event-event menarik ya cuy. Pokoknya gara-gas gan, gas dan ya, cuy. Dan buat kalian semua yang ingin bermain game shot ini diusahakan mencukupi umur ya boy sudah 18 tahun ke atas kita gitu, cuy. Bocil-bocil tidak usah gitu, Boy, karena sangat beresiko ya, Cuk. Apalagi kalian semua yang menggunakan duit beras idih tidak di, sangat tidak direkomendasikan ya, Boy. Dan game ini juga tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian utama ya, Cih. Pokoknya tetap safety lah intinya, Boy. Pokoknya simak terus dari Mamang, jangan skip-skip video -skip ini. Karena akan ada kejutan yang sangat spektakuler di akhir laga ya, Guys ya. Salam JP dari Mamang, salam sensasional, si Kuy.